Bermasalah di tentang saat kau hadir dalam hidupku, temani aku lalu setiap waktu. yang tak mampu tanpa takkah kau lihat aku disitu mulai sekarang takkah kau lihat aku yang tak Aku jalani waktu, oh Tuhan yang kuasa sadarkanlah aku dari semua. Yang punya rasa cinta dan air mata, oh begitu cepat semua. Kau tinggalkan aku yang tak mampu tanpamu. Takkah kau lihat aku disini ku menangis karena mu. Takkah kau lihat?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 Sadarkanlah aku Dari semua mimpi Tentang dirinya lelaki mencinta Terus makin tersiksa Beri yang ku rasa Semua karena cinta Oh